Yang dengan matulingga Yoni, Turinco. Dharma sra Dharma srama Patapan Ipa Witra. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu namo buddhaya. Salam sejahtera dan salam, salam, salam kebajikan bagi kita semua. Sarwo, ayo. E, kali ini saya akan mendaki Gunung e, Gajah Mungkur anak gunung dari Gunung Penanggungan atau dulunya e, dikenal dengan nama Gunung Pawitra. Di sini merupakan gunung yang paling banyak candinya, di lingkup area Gunung Pawitra. Candi-candi e, pada era Kerajaan Kauripan. Uh, yang dibikin oleh Hermaga sampai beberapa sendiri juga. Nah, yang dulunya merupakan kerajaan lanjutan dari Medang Kewulan yang ada di Jawa Tengah kemudian berpindah pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Oke, okay, langsung saja. Jos. Gunung Kawitresenggre uh, memiliki ketinggian Ratus. 51, tapi saya tidak ke Gunung Pawisra ya tapi ke Gunung Kabukit Badamungkur yang merupakan anak gunung dari Gunung Penanggungan atau Kaju guys Wah, Berifin, ini, ini. Apa, apa? Nurholid? mau atas, mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sore ini kita akan mendaki untuk menjaga dan bayang oke, sebelum kita memulai pendakian mari kita berdoa sesuai dengan berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa Lah, kau istri ngomong ya <laughs> <Mas -mos> saya. <sighs> nah, <pastua>. Memang <laughs> nih ya, nyampe pos 1 Alhamdulillah taruh carrier dulu sementara strategi pos 1 dulu Oke kita lanjut lagi ke pos 2 Monggo Farwin kalem-kalem nah, <tuk> <tuk> setelah pos 2 ini uh, jalurnya cukup moderat <tuk> cukup landir terlamanya sudah sekali siluet kejigaan mulai menerangi -rangit. secara mulai menerangi-rangit pertanda akan segera gelap vegetasinya semak-semak yang rapat Makan, oh, ah. nah, tua yang ke kanan menuju ke jadi kerajaan, oh, lupa menyenangkan sekali. Kita yang menuju ke Candi Wayang yang satu jalur dengan puncak. Oke, okay. dan situ juga ada petunjuknya, jelasnya situs Pawitra. Jadi, kita akan berkiri kiri. Oh, ini lokasi camp-nya. selamat datang, peserta jelajah jalan kesepawitrah. Oh, inilah yang disebut dengan Candi Wayang. Ya, bendero gulok lopo, kebanggaan Mojopahit berkibar. Oke, kesini Candi Wayang. Nunggu, saya G? Rahayu, Rahayu, rahayu. Sayo, pak. Halo, itu dia teman saya Mas Irul Yang berangkat di Irwan Nunggu, Salah. Salah. Oh ya ini ganteng kan teman saya ini kan Oke siap Hah. ya inilah candi wayang dengan matulinggaiyoni kulinko dan ada yang sedang bermanaung di sini uh, mungkin sedang melakukan puja Trisandia uh, punya penanggungan terlihat dari sini eksotis yang dipenuhi dengan uh, savananya dan sebelah kanannya adalah Gajah Mungkur tapi yang ini bukan, kalau yang ini Irul <laughs> nanti saya akan juga bermanekung di sana bersama Mas Irul setelahnya kita ngabekdui sama leluhur oke, kita off dulu, bangun tenda Yang terhormat, pembina sekaligus pendiri dari jelajah Situs Malitra, Kang Sidus Ria Pati, sama Kang Geni Liantum. Yang terhormat, narasumber kita, Mbah Gunawan Sembodo, Rahayu, rahayu, sabung tumadi. 18 Saka atau 1296 Masehi. Adapun mengulas berbicara tentang Pawitra, kita tidak bisa menafikan sumber utama Pawitra yang ada di prasasti Dungrang yaitu Aparnaknana Sriyang Dharma Dharmasrama patapan i Pawitra Muang Sangyang Prasada Silunglung Sang Sida Dewata Yaya Para Meswari Diakkebi Kurang lebihnya di baris 5 dan 6 prasasti Jumrang Yang ada di Kepol Bulusari Subji Itu berbunyi demikian Yaitu Sebuah Dharma Dan Patapan sekaligus Menara Kuil bagi Ayahanda dia ke B, yaitu dia wawa atau dia bawah kemudian mengenai rabut gajah mungkur sendiri kita sudah banyak yang tahu, turun tahu, gecek tahu mohon dicatat manik yaitu tentang perjalanan Bojangka Manik ya. yang tertera dalam alinea 161 dalam catatan atau dalam pelipatan 5805 yaitu saat datang K. Samungkur di Majabahit Nanjak ke Gunung Pawitra, Rabut Gunung Gajah Mungkur Ini yang tercatat dalam catatan Bujanggamane Alaman 805 Atau dalam satu, satu bait yaitu 161 Ada pun beberapa catatan-catatan yang lain Banyak sekali prasasti-prasasti Yang diduga ditemukan di penanggungan Prasasti Lempeng, prasasti yang banyak prasasti Lempeng juga termasuk prasasti yang akan kita kupas nanti oleh oleh narasumber yaitu prasasti pemerintah. Itu juga ditemukan di antara Gunung Bekel dan Gunung Mungkur Ini sangat istimewa penanggungan. Makanya kita kenapa dulu sama Kamas Deni Mencanangkan sama rekan-rekan itu untuk menjelajahi area-area situs peninggalan Anak moyang kita di segala penjuru penanggungan untuk mendatang insya Allah akan kami cari bukti-bukti arkeologis di Kesiman karena untuk saat ini masih belum ada satu situs pun yang ditampakkan insya Allah nanti kami akan menjelajah ke sana untuk menampakkan jari candi yang ada di Blok Kesiman Mudah-mudahan masih ada yang bisa diperbaru nanti oleh pihak yang berwenang terutama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur ataupun DPCB demikian mawon, tinggal sakit pulau sambutan salam Daya salam perdamaian, Rahayu Rahayu sagung dumading. Tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut untuk apa? JSP yang ke-15. Tetap kami mengingatkan progres tetap kita jalankan semampunya. Jadi JSP ini punya misi atau visi, keinginan, tujuan bahwasanya kita belajar bersama. Sebenarnya saya mau bikinkan ini ukuran 20 ini ada, ada sedikit ceritanya Ini saya mau bikinkan mesaginya ini 20 Tapi saat saya potong, pecah dia Pecah, sisalah harusnya setengah. Saya potong lagi setengah rusak lagi uh, Selamat malam sebelumnya Tadi kita sudah bercerita uh, Tadi bapak-bapak para sesepuh ini sudah banyak sekali bercerita tentang apa itu cagar budaya, apa itu penanggungan, apa itu uh, tema malam ini. Jadi kayaknya itu sudah lebih dari cukup. Uh, terus terang, ketika saya diminta untuk, eh, bukan bercerita sih, sekedar berbagi apa yang pernah saya tahu, uh, saya sendiri bingung ketika informasi yang saya terima adalah tentang Perdikan yang hilang. Uh, saya tidak tahu dari Sukamerta itu yang hilang apanya gitu loh. Karena oke okay, sedikit kelas balik bahwa prasasti Sukamerta itu dilaporkan pertama kali. Kalau nggak salah nggak usah dicatat karena kemungkinan salah besar sekali. <tuk> <tuk> <tuk> Uh, itu ada di laporan Belanda 1938 atau 1898lah saya cuma kelingan 8 di belakangnya itu eh uh, itu ditemukan ada di lereng ada di lembah antara lereng gunung Apa namanya Bekel dan kaca mukur uh, temuan prasasti itu ada tiga buah Prasasti yang ketika dibaca itu terdiri dari tiga buah satu adalah Prasasti Sukamerta satu adalah Prasasti Apa? Nah. Kan. Uh, ada Amberta Nah, uh, Prasasti Sukamerta, Prasasti Amberta dan satu lagi Prasasti yang tidak diketahui namanya itu ada ditemukan dalam uh, satu kotak yang ketika dibaca ternyata terdiri dari tiga prasasti uh, Prasasti Sukamerta sendiri ditulis dari masa pemerintahan Raja, uh, Raja Wijaya, Kertarajaja Jayapardana pada tahun 1218 12. <tuh> Saka. Masa ini Piro, kalau ditambah 78 berapa? Itu adalah jadi Masa hingga. Nah, intimatika saya jelek soalnya. Uh, inti utama dari Prasasti Sukamerta itu adalah penetapan kembali wilayah Sukamerta menjadi hak milik dari keturunan Sang Apanji Pati-Pati. Kenapa uh, Apanji Pati-Pati itu diberikan kembali? Anugerah Sima karena dia dulu pernah menjadi teman karib, bagaimana teman karib ketika Raden Wijaya mengkonsolidasi kerajaannya setelah penyerangan dari Jayakarta. Sebelumnya, apa namanya? Jadi ada dua orang, namanya Apandipati-pati semua. Apandipati-pati senior itu yang pertama kali diberikan wilayah Sukamertas, Sima Kemudian anak sang Apandipati-pati yang kebetulan juga bernama Tama, sang Apandipati-pati, dia menjadi teman di Ketara Jasa, Jawa Gana. Sehingga sebagai balas jasa ketika sang raja sudah menjadi raja di masa Pahit pertama wilayah Sukamerta ditetapkan kembali menjadi sebuah sima atau daerah perdikan intinya sebetulnya seperti itu jadi eh, terus terang ketika ada istilah perdikan yang hilang saya juga bingung harus mengulasnya dari sebelah mana karena sebetulnya perdikan itu tidak pernah hilang hanya Perdikan itu seperti di apa ya, ditetapkan ulang. Jadi dulu eh, perdikan Sukamerta telah ditetapkan oleh raja Kertaraj oleh raja Kertanegara. Kemudian di masa setelahnya, eh, sang abdi, sang aban dipati-pati junior itu diberi hak lagi oleh kertas dasar Jawa dana. Jadi istilahnya adalah penetapan ulang atau peneguhan kembali atas sima atas sima Sukamerta. Uh, seperti pada umumnya sima atau daerah perkota. Kecar kenang kenangan dari kami panitia. Panovita ikuti acara sekumpul daya sangat seria, amat sulit banget. Sing istirahat, gimbo gue istirahat. Sing kepengen jagongan, tanya-tanya no pemawon unek-unek no sing gue penting Ten ini, termeric jagongan sampai subuh, so tentar pal. <tuh> Toyo Kalau dia mati. Biar padang urip sawiji. Uh, dibalik tenda saya itu ya nah, Kelihatan itu adalah puncak Nah ini ya Nah itu adalah puncak Gunung Penanggungan Yang dimana nama kunonya adalah Gunung Pawitra nah, Seperti itu Monggo yang mau foto Boleh foto dulu Kemudian kita langsung lanjut Oke lanjut Oke